dia akan campak paku merata-rata jalan supaya bila motor pancit Assalamualaikum Escape in the House Daniel di sini peace So aku akan sambung part yang kedua bagi storytelling tentang cerita Pomen Highway, Pomen Jalanan dan Rana Highway. Sama je tiga-tiga yang tu. Dulu kita ada Pomen Highway Runner highway lah dia orang Di mana akan menyediakan satu perkhidmatan Tukar tiup motor Secara on the spot dah Dengan pomen tu naik motor Dalam motor box dia tu dah penuh dah Komplit dah dia punya spanner Dia punya tiup Dulu, Sekarang orang dah tak pakai dah tiup biasa Dah kurang lah Dulu orang pakai tiup biasa Sekarang dah start pakai tiup belasan Dah mula tinggalkan secara berperingkat lah Okay Bapa aku cari duit dengan cara macam tu lah <coughs> Ada juga yang sanggup menggunakan cara yang haram Untuk menjana pendapatan dari pomen highway Perkhidmatan highway apa pomen highway macam tu lah Dia akan campak paku merata-rata jalan Supaya bila motor pancit Dia akan round balik dan dia akan tolong repair motonya Ada sekali tu bapa aku pernah Pernah lalu lah kat situ kan dia tak tahu pun dia dah campak paku ni situ Lalu Nampak motor rosak So bapak aku berhenti lah eh, tolong Tengah tolong Orang tu nak Macam nak bantai Nak marah bapak aku kan Nak marah Bapak aku cakap bukan, bukan dia Dia tak pernah bapak okay, Bapak aku tak pernah buat Campak-campak paku semua ni Yang buat tu semua member dia So bapak aku repair Bila dah settle semua Settle lah bayar semua Tapi kalau bapak aku bawa aku kan Dia akan jadi satu Benda yang agak mencuit hatilah. Sebab aku kecil. Duduk dalam bakul depan kan. Setiap kali repair. Bila repair tiap orang je bawa aku. Selalu bapak aku akan charge macam RM30. Orang tu akan bagi ekstra sampai RM50. Jadi RM80. RM100 pun pernah tau. Sebab tengok aku kesian kan. Muka bersamamu. Sedih je. Mungkin lah. Sebab bapak aku start start buat tu daripada Lepas aku lahir ya Bapak aku buat sampai aku Sampai 2014 bapak aku buat Lepas tu bila pindah dekat serendah dia dah stop buat dah Ada lagi satu kisah yang agak lagi lagi menyedihkan lah um, Bila orang tu motor dia rosak dekat seberang jalan highway So divider dia agak tinggi kan <tuh> Bapak aku parking kat tepi jalan Bawa aku, aku duduk dalam bakul. Bapa aku lari bawa spanar dengan tiub dia. Pergi loncat ke seberang jalan dah pergi sana. Kau orang bayangkan satu satu jalan satu hala tu sampai 4 line, 5 line. Lepas tu seberang lagi 4 line, nak lari macam kau lari 100 meter kat sekolah tau. Kau dah boleh buat balapan tau. <laughs> Agak menyedihkan juga kalau kita kenang-kenangkan balik sejarah hidup kita. Orang tua orang tua kita cari duit untuk bagi kita makanan. Memang sedia So guys kalau korang korang dapat yang ketiga jadikan video ni I hit lah uh, hit viewsnya kasi banyak kasi letup. So guys jangan lupa subscribe, like, comment dan share Escape in House Peace.